yang pertama persahabat ya kita lihat aja Ini ada sebuah unga spesial momen terbaru nih Wow Sore hari ini Ternyata di dalam kesangkan kita ini berkunjung Menghadiri acara ulang tahun Anaknya Pak Ferry Persahabat ya Ini cute banget Masya Allah Diugah oleh akun Virus.leslan Ada kalimat caption yang dituliskan Wah oh, akhirnya muncul juga Masya Allah Bunda BBL Lagi di acara Ultah anaknya Pak Ferry. Tuh persahabatnya hingga banyak komentar Respon yang diberikan yakni dari akun Aminah Aminah 3479 Masya Allah bumil imut manis tambah cantik Katanya tuh persahabat ya Ada juga komentar lain Diberikan dari akun Murnianti mengatakan Kenapa sih aku kok selalu kangen sama bunda BBL Kalian mama konoha sama gak ya? sama aku katanya persahabat, ya Kita lihat aja nih di jawaban komentar Dari Agung dulu underscore 1OT mengatakan Sama banget say katanya tuh banyak yang kangen banget ya sama DDLST Masya Allah mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan, support yang terbaik Tahan henti-hentinya kita selalu mendoakan untuk idola kesayangan kita Ya, kabar berikutnya di sini kita lihat juga persahabat ya Muhammad special foto nih Leslar sore hari ini wow ganteng banget ya suami dari Alastair Masya Allah penampilannya sangat luar biasa keren banget mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dipermudah apapun urusan dari idola kesayangan kita momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Underground ada kalimat caption juga yang dituliskan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga katanya persahabat ya Sudah tentunya kita kekurang vitamin seharian Akhirnya di sore ini kita mendapatkan vitamin bahagia yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat persahabat Ada sebuah postingan juga nih persahabat ya diunggah nih guysnya Pak Ferry Ini vitamin langsung dari Pak Produser Masya Allah Jadi alasnya kejuara ini menyampaikan Sengaja telat persahabat ya, kata dedeklasi ke kejora karena tentunya sebelumnya kakak Bilar ingin nyanyi, wow <guluh> Ini kita lihat persahabat ya diunggah oleh kental putih Bilar, perhatikan juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan Dari aku, akun G, itu mengatakan gak paham gimana maksudnya, kita lihat di jawaban komentar Dede sengaja datang telat soal kakak mau nyanyi, Dede kepikiran, katanya tuh bersahabat ya, emang luar biasa banget ya, idola kesayangan kita selalu ditunggu banget, Masya Allah. Dede LSI ini menyampaikan bahwa sengaja telat karena kepikiran kalau kakak Bilar yang nyanyi, katanya tuh Masya Allah banget, mudah-mudahan saja, idola kita ini selalu diberikan kesehatan, amin. Dan kita lihat juga keunggahan IGS-nya Bang Adi Sky, wow. Keponakan bang Adi katanya itu Masya Allah siap launching, mudah-mudahan sehat dan persalinan dipermudah dan diperlancar untuk Dedek lesti nanti, amin, ya Rabbal Alamin. Dan masih di gasnya bang Adi Sky persahabatan ini kocak banget saat bang Adi bertanya kepada Kakak Rizky Bila, bro itu diapain sama lu? Katanya itu persahabatan perlu tidak bisa begitu Masya Allah nih kocak banget ya membuat kita ketawa bahagia Masya Allah. Kalau kata kakak bilang sih, dicelup kata itu. Ini membuat kita ketawa bahagia luar biasa. Doakan selalu terbaik. Mudah-mudahan ilah tadi diberikan kesehatan selalu. Amin. robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan patung channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.